Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayor Purnairawa Muhammad Saleh, ketua umum GNCP Gerakan Nasional Cinta Prabowo, mengucapkan selamat milad satu abad NU atau Nadelutul Ulama. Semoga NU semakin jaya dan terus... Menjaga nilai-nilai luhur Pancasila. Dan tetap ikut dalam mempertahankan NKRI. Adapun pendiri yaitu Almarhum Hadratus Syekh Hasim Ashari, Abdul Hahab Asbullah, Bisri Samsuri, kita doakan beliau-belianya semua, senantiasa. Diterima segala amal kebaikannya dan diampuni segala dosa-dosanya ditempatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi selamat hari ulang tahun NU dan tetap menjaga ya keharmonisan dan ikut memelihara ketertiban di masyarakat bersama-sama dengan masyarakat lainnya. Tetap semangat NU jaya. Harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.